Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Kebun Tani. Semoga yang menonton channel Kebun Tani tetap diberi kesehatan, dilancarkan dalam rezekinya, walaupun sekarang masih masa P, walaupun sekarang masih masa. PPKM. Jangan patah semangat, tetap mencari rezeki. Nah, di sini kebun tani akan menjelaskan mana singkong yang bisa dikonsumsi dan mana singkong yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau singkong yang bisa dikonsumsi atau biasa disebut dengan singkong roti. Nah, singkongnya jenisnya seperti ini. Nah, ini jenisnya seperti ini. Batangnya juga warnanya seperti ini. Nah, di sini hanya menanam sedikit karena hanya untuk konsumsi pribadi, guys. Hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi hanya nanam sedikit di lahan pinggir pinggir tanggul ini. Di lahan pinggir irigasi. Memanfaatkan lahan kosong ditanamin singkong yang bisa dikonsumsi. Jadi bisa untuk cemilan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Singkong yang bisa dikonsumsi, singkong roti. Nah, kalau untuk singkong yang tidak bisa dikonsumsi, nah sebelahnya itu. Nah, ayo. Nah ini, ini nggak bisa dikonsumsi ini. Ini hanya bisa jadi aci, guys. Bisa jadi aci aja ini. Ini namanya singkong Thailand. Ksesa ini. Nah, ini saya kan sudah sudah sudah berbeda ini. Jenisnya sudah berbeda dari batang, dari daunnya kan sudah beda. Nah, kayak batangnya ini kan kalau singkong roti yang enak kan seperti ini. Nah, ini warnanya seperti ini. Nah, ini sudah berbeda sangat berbeda sekali ini pokok kalau membedakan ya ini dari batangnya dari daun-daunnya udah kelihatan dari warnanya juga warna singkongnya juga beda nah kita poteli, <tuk5000 _nutuh> <tuk> kita kokeli dipatain. Sampai rumah kita rebus Jangan lupa Di subscribe Channel Kebun Tani Pokok jangan sampai salah Memilih singkong roti Atau singkong yang tidak bisa dikonsumsi Sepertinya cukup Jangan lupa like, subscribe channel Kebun Tani. Nah, sampai jumpa lagi di channel Kebun Tani selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.